Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kala ada sebuah keluarga yang memiliki seorang putri yang sangat cantik, baik hati, tidak sombong dan rajin menabung, yang bernama Bawang Putih. Ayahnya seorang pedagang yang kaya raya dan sering berpergian ke kota. Mereka memiliki tetangga seorang janda yang mempunyai anak bernama Bawang Merah. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih pergi melewati rumah Bawang Merah dan kebetulan ada Bawang Merah dan ibunya yang sedang mengobrol. Mereka terpesona dengan ayah Bawang Putih sehingga Memikirkan cara licik untuk bisa membangun keluarga bersama Ayah Bawang Putih. Ibu Bawang Merah meracuni Ibu Bawang Putih dengan sambung sampai meninggal dan menikah dengan Ayah Bawang Putih. Setelah menikah dengan Ayah Bawang Putih, Ayah Bawang Putih berantau ke luar kota. Kemudian... Bawang Merah dan ibunya mulai berlaku kasar dengan Bawang Putih dan selalu menyiksanya. Pada suatu hari di kerajaan, Pangeran mengadakan sayembara untuk mencari istri. Semua warga desa antusias untuk mengikuti sayembara tersebut, termasuk Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Merah mulai berlatih menari agar bisa memenangkan sayembara. Begitu juga dengan bawang putih Akan tetapi Ibu bawang merah Dan bawang merah Tidak suka melihat bawang putih Mengikuti saya sayembara tersebut Pada saat saya sayembara Pangeran melihat Tarian bawang merah Dan tidak menyukainya Namun Ia lebih terpesona dengan tarian bawang putih Bawang merah dan bawang Bawang Merah dan ibunya tidak terima dan marah-marah. Namun pangeran segera mengusir bawang Merah dan ibunya keluar. Kemudian pangeran yang terpesona dengan tarian bawang Putih pun menikahi bawang Putih dan hidup bahagia. Ceritanya sangat menarik, Jaimin. Karena ya. dari sinopsisnya aja sudah menarik, apalagi nanti penampilannya akan digawang oleh kelas lima C. Iya, betul sekali yang langsung aja nih Dari penonton, kayaknya juga udah penasaran banget ya Mbak ya Marilah kita sambut penampilan dari kelas 5C Bawang merah dan bawang putih Selamat menyaksikan seorang pedagang kaya raya yang sering bepergian ke kota. Mereka memiliki tetangga seorang janda yang mempunyai anak bernama bawang merah. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan penampilan drama tari bawang putih bawang merah. Selamat menyaksikan. Tiga puluh. I muhte ya. masih hati-hati yo. Ayah budal isi. Ayah hati-hati ya. iya um Jangan para yang ada dan um. Kamu bisa menari Terima kasih, pangeran. kamu? Salam pangeran. Mari satu.